Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu, wa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana tadi disebutkan ya sudah lebih 10 tahun ya kalau enggak salah pertama datang ke sini awal-awal di bangun ini ya, masjid ya. alhamdulillah sekarang Tampilannya lebih lebih cerah, ya. lebih bagus dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dan inilah ya, termasuk ya, keberkahan. Ya. Sebagaimana juga tadi guru kita Ustadz Lukman uh, juga banyak membahas tentang keberkahan. Dan berkah itu ya, sebagaimana dikatakan para ulama tul khair. Wadawamuhu wanama uhu. Tetapnya kebaikan, bahkan dia selalu bertambah. Karena itu kalau punya istri, dikatakan istri itu berkah, kalau dia banyak mendatangkan kebaikan untuk rumah tangganya. Suami itu suami yang berkah, kalau dia banyak mendatangkan kebaikan untuk anak dan istrinya demikian juga anak itu dikatakan anak yang berkah kalau dia banyak manfaat memberi kebaikan kepada kedua orang tuanya di anak yang berkah yaitu mengajak anaknya atau mengajak orang tuanya ya ke tanah suci misalnya ya. jangan jadi anak yang selalu mengajak orang tuanya ke kantor polisi itu artinya Kurang berkah anak itu. Ya, walaupun tidak dikatakan tidak. Ya, tidak berkah. Ya. Itulah keberkahan. kasrotul khair. Banyaknya ya, kebaikan. Dan itulah yang selalu kita cari dan kita harapkan. dirahmati Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ya, sebagaimana juga. Dalam hadis dikatakan. La yashkurullah. Man la nas. Tidak dikatakan orang itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia, yang menjadi sebab-sebab terselenggaranya kebaikan. Karena itu, ya, kita mengucapkan: syukron wajizahku mullah khairon, obarokallahufikum." Ya, kepada siapapun yang menjadi sebab, ya, terselenggaranya. Yang majelis kita ini. Kenapa? Karena di mana ada. Taklim Di mana ada pengajian. Orang-orang membicarakan agama. Maka disitulah. Terkumpul banyak kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang lebih baik. Dibandingkan seorang itu menuntut. Ilmu agama. Hadis. Yang sering kita dibacakan. Sering kita dengar. Wahai jemaah kaum murni, dibaitin minbuyutilah. Yatlu na kitab Allah, wahyatada Rosulnahu fi ma binhum, illa nazzalat alihi musakina, wa rahmah wa hafathum al wa zakaruhum Allahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah rumah Allah Subhanahu wa Taala, illa nazalat Ya, mereka membaca kitabullah dipelajari ya, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi melainkan akan turun as-sakinah ya ketenangan di tengah-tengah mereka ya makanya biasanya dan umumnya majelis pengajian itu menenangkan ya kalau ada yang tidak tenang di sini ya mungkin yang menunggak cicilannya belum bayar atau ibu-ibu belum bayar arisannya, biasanya itu tidak tenang, dipikir terus. Apalagi kalau hadir taklim, di sana ada orang ditempati berhutang. Ketemu lagi Sianu, nanti karena tagih utangku sebentar, tapi umumnya majelis taklim itu menenangkan. Kemudian diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaungi para malaikat, dan disebut-sebut. Di majelisnya Allah subhanahu wa ta'ala. yakni majelisnya para malaikat. Dan tidak ada majelis yang lebih bagus, yang lebih suci dibandingkan majelisnya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Allah katakan dalam Al-Quran, La amarhum, wa yaf'alunama yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah ingkar. Tidak pernah mangkir dari perintah bahkan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka tidak ada maksiatnya malaikat. ya beda kalau kita manusia ya, duduk satu dua jam ya sudah berapa dosa kita hasilkan di situ ya. maka bersyukurlah yang mudah mudahan majelis kita ini ya sebagaimana yang dikatakan dalam hadis nabi saw tadi jamaah yang dirahmati allah swt Ya, pembahasan kita, ya sebagaimana yang dimaklumi adalah tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Ya. ya bulan Zulhijjah termasuk satu dari empat bulan-bulan yang dikatakan sebagai bulan haram. Ya. Dari dua belas bulan itu ada empat bulan yang dikatakan bulan haram inna iddata syuhuri inda Allah isna syahran fi kitabillah yawma khalaqus samawati wal ard sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua belas sebagai ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun hurum diantara dua belas bulan itu kata Allah ada empat bulan yang dihormati. Maka jangan kalian menggolimi diri kalian dengan dosa-dosa pada empat bulan yang mulia tersebut. Ada yang tahu di sini bulan-bulan haram? Bulan apa saja? Mana panitia kasih hadiah kalau dia benar jawabannya? supaya semangat menjawab kan kita selalu diberitahu koiyul ilma bil kitabah. ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya ini selalu diulang-ulang bulan haram bulan haram siapa yang tahu bulan haram ada yang tahu bulan apa saja secara berurut atau tidak ada yang hafal bulan-bulan hijriah kita tahunya januari sampai desember tidak pernah menghafalkan bulan-bulan kalender Hijriah. Ya, apa saja bulan haram. Ada tiga yang berurut. Yang satunya diselingi beberapa bulan. Yang pertama, Pak. Ya, Rajab. Kemudian, Cakban. Ya lah. Rajab, kemudian. la bukan Ramadhan. Zulqadah, kemudian Zulhijjah, dan satu lagi, bulan satunya kita bulan Muharram ya. jadi tiga, tadi tiga yang berurut Zulqadah, Zulhijjah, kemudian uh, Muharram ya. dan yang satu lagi tadi, bulan bulan Rajab Ya, ya pada empat bulan ini dikatakan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum dari dua belas bulan itu ada empat bulan yang dihormati. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih dan menetapkan sesuatu kemudian memuliakannya, maka itu menunjukkan siapa yang mengagungkan dan memuliakannya, maka itu adalah bagian dari ketakwaan. Allah Taala berfirman, wa mai yu azim sya'ir Allah, fa innya qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bersumber dari ketakwaan hati. Dan pada empat bulan yang haram tadi di zaman jahiliyah mereka hormati dan tidak berperang di situ. Tidak ada apa. Keperangan. Mereka tidak boleh berbuat, ya, melakukan, jadi situ harus gencatan senjata dulu, tahan dulu perangnya. Karena orang jahiliyah dahulu adalah kaum yang suka, suka berperang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan-bulan yang utama itu sebagai kesempatan bagi hambanya untuk banyak melakukan amal ketaatan. Karena beda ketika disebutkan keutamaan dengan tidak disebutkan apa? ya Keutamaan. Ya, pasti berbeda. Maka orang yang bersemangat dengan kebaikan, mereka akan berlomba-lomba. Supaya kita menerapkan ayat juga. Saling berlomba untuk berbuat kebaikan. Dan namanya berlomba itu mendahului yang lainnya. Namanya juga perlombaan. Ya kan? Khususnya dalam kebaikan. Dalam ibadah. Apalagi manfaatnya kembali kepada orang banyak. Ya harus berlomba. Saling mendahului. Karena biasanya kita kalau tidak berkenaan dengan dirinya, ya tidak mau. Kalau bangun masjid, mau wakaf, ya, bahasanya kita mi. Selalu dia dorong orang lain. Kita mi. Tapi kalau ada yang mau dilamar, saya pi. Biasanya orang begitu. Karena berkenaan dengan manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia rasa itu untuk dirinya kurang, padahal sebenarnya tidak kurang, selalu dia mau dahulukan orang lain. Saat pertama, jangan suruh orang. Dorong-dorong jangan. Kita yang maju. Banyak orang begitu, ada saf kosong, dia persilahkan orang lain. Padahal mestinya dia yang maju. Bukankah Nabi Wasallam mengatakan, seandainya kalian tahu, apa yang berada pada saf pertama, maka kalian akan berlomba untuk mendapatkannya walaupun diundi. Jadi fasta khairat. Saling mendahului dalam berbuat kebaikan. Dan itu sifatnya sahabat. Bagaimana Abu Bakar mendahului Umar dalam beramal. Umar menafkahkan setengah hartanya, Mubakar bilang, "Saya seluruh hartaku ya, di jalan Allah SWT." Jadi, gunanya salah satu manfaat dari bulan-bulan kebaikan, musim-musim ketaatan, ya supaya juga kita bersemangat untuk tanafus, saling berlomba dalam ya, melakukan amal-amal, ya ketaatan. Nah, ya kemudian, ya bulan. Zulhijjah, insya Allah, tidak lama lagi kita memasukinya. Semoga Allah menyampaikan kita ke sana, memiliki keutamaan karena banyaknya amal-amal kebaikan yang hampir semuanya, atau bahkan semuanya, bisa dikerjakan di situ di bulan Zulhijjah. Dan kenapa juga dikatakan Zulhijjah? Ini kan kadang kita. Perlu ditahu juga namanya Kenapa dinamai Zulhijjah ya. Ada yang mengatakan bahwa Dikatakan Zulhijjah Karena di musim itu Di bulan itu orang berhaji Makanya dikatakan Zulhijjah Orang berhaji di bulan ya Di bulan tersebut Dan di bulan inilah Seluruh pokok dan rukun daripada rukun agama ini memungkinkan untuk dikerjakan. Dan bisa sholat, bisa juga puasa, terkumpul pada hari itu. Pada tanggal berapa? Sembilan. Puasa Arofa. Orang bisa sholat. Boleh juga bayar zakat kalau sudah sampai haul mencapai nisab dan berlalu haul, dia berpuasa dan berhaji, semuanya terkumpul di bulan Zulhijjah. Karena di bulan lain semuanya boleh kita ibadah, kecuali haji. Ada yang boleh haji di selain bulan Zulhijjah? Ya enggak boleh. Walaupun kita mau, tapi itu tidak tidak boleh. Itu hanya ada di bulan hi makanya dia utama karena mengumpulkan semua amal-amal ketaatan bahkan pokok daripada Islam ya, rukun-rukunnya terturai pada bulan tersebut ya, orang haji pergi haji di bawah Karang misalnya tidak ada haji orang haji di Haji di bawah di Goa ya ya Gunung bawah Karareng kalau ada yang tidak tahu juga ya saya bilang di goa itu gunung Bawa kareng. Sampai ada yang tidak tahu di mana itu gunung bawah kareng. Nah, Dan bulan ini atau bulan Zulhijjah, khususnya pada 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di surat Al-Fajr. Allah ta'ala bersumpah. Wafjri demi waktu fajar dan juga malam-malam yang sepuluh. Walaupun sebagian salaf berbeda pendapat tentang tafsir walayyalin ashur demi malam-malam yang sepuluh tapi dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan innal layali al-ashral aqsamallahu biha hiya al-layali al-ashral min dzulhijjah bahwa hari-hari atau malam-malam yang 10 yang Allah jadikan sebagai sumpahnya itu adalah 10 awal dari bulan dzulhijjah dan kaidah dalam ilmu tafsir, jika Allah menyebut satu makhluk, dijadikan sebagai sumpah, menunjukkan makhluk itu memiliki keutamaan atau harus diberi perhatian besar. Dia, Allah, bersumpah wal asr demi masa waktu supaya manusia itu memperhatikan waktunya. Karena sekarang kita banyak yang tidak perhatian dengan waktunya. Ada kan? Padahal waktu itu ada di depan dia. Sibuk, main HP, baca status. Setelah sudah capek dia tanya jam berapa sekarang? Padahal jam itu ada di HP-nya. Dia tanya juga jam berapa sekarang? Nah, ada di HP-nya. Karena dia tidak perhatian lagi. Karena sekarang kan dunia kita seperti itu. Suatu keadaan, kondisi yang tidak pernah kita sangka. 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, siapa menyangka ada yang seperti ini? Walaupun injil juga adalah nikmat, ya di samping itu juga bisa membawa petaka bagi seorang muslim. Jika dia tidak berhati-hati dalam menggunakannya, maka ini menjadi sebab kerugian. Karena kita ini semua sudah difonis rugi. Cuma kita selalu merasa untung. Padahal sudah difonis rugi. ya kan? Innal insana lafi husrin Manusia itu semuanya rugi. Kita kalau tanam padi, terus padinya tidak berhasil, pasti bilang rugi. Jangankan tidak berhasil. Berhasil saja, tetapi untungnya tidak sama banyak dengan yang lalu. Dia masih bilang rugi. Itu sifatnya manusia. Karena manusia itu dikatakan dalam Al-Quran. Innal insana li Sungguhnya manusia itu kanud terhadap Tuhannya. Ditafsirkan al-Hasan al-Basri. Kanud maksudnya. Dia banyak menghitung-hitung musibahnya. Dan melupakan kebaikan yang sudah terlalu banyak dia terima. Itu kan sifatnya manusia begitu. Kalau dia gagal, ya padahal selalu berhasil untung. Gagal satu kali, yang satu kali ini yang dia ingat-ingat. Dia cerita terus, sampai pun lahir cucunya dia cerita lagi. Dulu itu kakek itu pernah rugi, dia tidak pernah lupa. Pergi cerita dari satu pos ronda ke pos ronda yang lain. Ya. Tapi kalau berhasil, diam-diam. Tidak pernah bilang-bilang bahwa berhasil saya punya usaha. Padahal Allah perintahkan. Wa'amma binikmati rabbika. Bahadis. hadis. pun nikmat Tuhanmu ceritakan. Tidak, kalau untung banyak diam-diam. Tidak mau bagi-bagi. Tapi kalau rugi dicerita kepada semua orang. Itulah kanud. Selalu dia hitung-hitung musibahnya. Dan dia lupa dengan nikmat Allah SWT. Jadi kita itu rugi, kecuali yang mengamalkan empat sifat yang dikecualikan dalam ayat. Itu yang tidak rugi. Jadi, kalau waktu-waktu itu kita tidak beri perhatian, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sumpah, maka disitulah kerugian kita karena hidup ini. Manusia itu hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Bagaimana dikatakan? Salaf. nasu ayyamun. Manusia itu hanya kumpulan hari-hari. Kullama madha yaumun. Wadha madha minhu. Atau, Setiap kali berlalu satu hari. Maka berlalulah separuh dari dirinya. Cuma kan kita tidak pernah sadar. Tambah tua kata orang makin tua makin menjadi coba kalau tua disuruh datang belajar bahasa Arab atau belajar baca Quran apa alasannya kaya tua misalnya kita misalnya tapi coba kalau tawari bisnis oh dia tanya itu di mana itu biar lagi di puncak gunung dia pergi itu manusia ya Padahal ini sudah berlalu separuh dari waktunya. Mungkin di antara kita ini ada orang-orang tua kita yang sudah, mungkin di sini ada 60, 70 atau lebih mungkin. Di sini yang sudah 50 misalnya. Kalau ingat masa mudanya, lama, pasti kita merasa, kayaknya baru kemarin saya ini. Ternyata sudah ada cucuku itulah manusia kumpulan hari-hari. Kalau sudah berlalu satu hari ya berlalu yang lain. Berlalu separuh dari dirinya. Ya, maka hendaknya waktu-waktu itu diperi, diberi perhatian. Ya sekarang kita bahas tentang waktu. Ya bulan. Ya bulan Dzulhijjah. Jadi walayali asyr demi malam-malam yang sepuluh. ditafsirkan oleh sahabat itu adalah 10 di awal bulan Zulhijjah. Walaupun ada yang menafsirkannya dengan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian di antara keutamaan bulan Zulhijjah, bahwa hari-hari di bulan Zulhijjah itu adalah Afdolul Ayami Alal Itlaq. Dia adalah hari yang paling utama secara mutlak. Mutlak artinya tidak diikat dengan sesuatu. Kalau dikatakan hari yang paling utama adalah hari-hari di bulan. Sepuluh awal dari bulan Dhul Ya Nabi SAW bagaimana juga dalam hadis Ibnu Abbas. Radiyallahu anhuma. Dalam As-Sahih. Imam al Bukhari beliau mengatakan, Tidak ada hari-hari yang lebih utama dibandingkan hari-hari ini, Pulau awal dari bulan. Zulhijjah. Kata para sahabat, Walal jihadu ya Rasulullah, tidak pula jihad. Ya, jihad di jalan Allah subhanahu wa swt. Pembalasannya adalah ya surga. Ya. Kata Nabi saw, tidak pula jihad. Makanya kalau ada orang yang suka ngajak jihad, jihad di sebuah negeri yang aman. Maka orang itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Hari-harinya bahas jihad terus. Yang ada di otaknya bagaimana membunuh orang lain. Padahal negerinya aman. Katakan kepada orang seperti itu. Nabi SAW itu tidak diutus untuk berperang. Nabi SAW diutus untuk berdakwah Kecuali kalau dakwah itu tidak lagi diterima dengan ucapan, dengan ajakan, barulah kemudian jihad itu disyariatkan. Itupun dalam jihad ada dakwah. Jadi mereka yang selalu, ayo jihad, pergi perang. Tetapi anaknya kuliah di ruangan beraksi, dianya cuma duduk-duduk saja. Dia suruh orang lain pergi. Pergi berperang sementara dia apa? Cuma duduk-duduk saja. Jadi Nabi SAW katakan tidak pula jihad. Walaupun jihad itu utama, masih lebih utama lagi apa? Amalan di hari-hari ini. yakni di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kecuali seorang yang pergi berjihad, dia bawa dirinya dan juga hartanya. Dan tidak ada lagi yang kembali. Hartanya habis di jalan Allah dan dianya juga mati dalam jihad visabilillah. Itu baru sama dengan keutamaan beramal di awal dari bulan zulhijjah. Kemudian di antara keutamanya pula. bahwa bulan Zulhijjah dia mengumpulkan banyak amal ketaatan sebagaimana di awal tadi kita katakan. Ya. Salah satu keutamanya. Tidak ada amalan yang sempurna rukun-rukun Islam yang bisa kita kerjakan kecuali ya di bulan Zulhijjah. Semuanya sempurna di situ. Ada menyembeli, ya. menyembeli apa? kurban. Karena itu bulan ini mengumpulkan ibadah harta dan ibadah badan. Haji ibadah harta dan ibadah maliah. Maksudnya di dalamnya ibadah harta dan ibadah badan. Karena tidak cukup orang punya harta tapi tidak kuat fisiknya untuk berhaji. Apalagi sekarang? Dan sudah 60 tahun tendam nah, harapan kira bisa mendaftar apa pergi haji kecuali kalau ya, haji proda ya, 250 juta ya. Jadi kalau pergi haji berdua ya setengah ember setengah m ya, 500 juta bisa pergi haji tidak harus antri Ya, hanya bisa dikerjakan di bulan ini tadi menyembeli menyembeli hewan hewan kurban yang dikatakan dari bahimatul anam hewan hewan ternak ini kita singgung lagi karena selalu ditanyakan bolehkah saya sembeli kuda Ustaz, untuk kurban jadi ya, dikatakan dalam al alquran bahimatul anam hewan ternak dan bahima itu yang kakinya empat. Dan hanya ada tiga yang dimaksud di situ. Ya onta dengan segala jenisnya. Ya karena onta itu juga banyak jenisnya. Orang Arab itu lain model onta lain lagi namanya. Mereka punya kekayaan bahasa. Tidak kayak kita. Kuda ya kuda saja. Kalau orang Arab ya dia bedakan. Ada Karoos ada hison, kalau kuda perang lain lagi namanya, kalau kuda ditunggangi hari-hari bekerja ya lain lagi namanya. hanya onta, kemudian sapi, dengan juga segala jenisnya, ya mau sapi Bali, sapi India, atau sapi Sidrap, ya. ya, punya sapi. Dan masuk di dalamnya jamus, ya, jamus, artinya tedong, ya, kerbau itu masuk boleh dijadikan sebagai apa Udhiyah. ya boleh berkorban kemudian kambing masuk di dalamnya biri-biri ya domba itu semuanya jenis jenis kambing jangan masukkan rusa rusa tidak masuk tidak boleh disembeli jadi apa hewan kurban selain daripada tiga ini ya tidak Karena itu kuda ya tidak walaupun orang makan kuda kecuali mungkin di sini tidak ya Ya, tapi kalau di Jeneponto itu orang itu jadi makanan favorit. Ya, mereka suka makan ganja. Ya, gantala jarang. Ya gantala. Ya. Nah, ya jadi di bulan inilah kita bisa berulhiyah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan harta kita. Jadi, betul-betul di bulan Zulhijjah itu kita ditempa dengan berbagai ketaatan. Jadi, situlah kita bisa merasa berat atau merasa ringan dengan perintah Allah SWT. Siapa yang ingin menyucikan jiwanya, maka dia beruntung. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Dengan apa disucikan? Dengan ketaatan. Apakah sifatnya badan? Dengan sholat. Puasa atau dengan harta. Ya, zakat termasuk di dalamnya menyembelih, Karena manusia itu cinta kepada harta dengan cinta yang sangat berlebihan. Sebutkan dalam Al-Quran. Kalian itu cinta kepada harta dengan kecintaan yang melampaui batas. Saking cintanya tidak mau dia bagi-bagi. Tidak mau dia keluarkan hak daripada. Harta tersebut. Ya maka disucikan dengan apa? Udhiyah salah satunya tadi. Supaya hati kita itu bersih. Menyembeli. Bahkan dianjurkan. Sembeli dengan tangannya sendiri. Kalau dia sanggup. Itu lebih bagus. Dia sembeli dengan tangannya sendiri. Ya, dengan itu hatinya menjadi menjadi suci. Kemudian dengan. Adanya bulan Dhul ini, kita akan diingatkan pula dengan Tauhid. Karena di bulan ini ada kisah-kisah yang selalu diulang-ulang. yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kalau sebut Ibrahim, apanya yang kita ingat? Sembilan anaknya. Selalu itu yang dia ingat. Padahal ada yang lebih besar yang menyebabkan dia mau menjalankan perintah tersebut. Apa itu tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena bersihnya hatinya, lurusnya tauhidnya Nabi Ibrahim, maka diperintah menyembelih anaknya sekalipun dia kerjakan. Itu yang harus menjadi inti yang kita ingat dari Nabi Ibrahim. Ya walaupun tidak salah juga tadi ya. Dia ada kisah mau menyembeli anaknya. Tapi bukan sekedar kisah disuruh menyembeli anaknya. Tapi yang kita lihat di situ bagaimana Nabi Ibrahim. Karena kuatnya tauhidnya dia mau jalankan itu. Itu hikmah. Kita kalau tauhidnya bagus. Jadi perintah apa saja mau Tapi kalau tauhidnya kurang. Ya pasti banyak berpikir saya jauh-jauh menyembelih anak. Itu saja sembeli hewan kurban tadi. Mau tidak. Berapa harganya HP? Itu? HP. HP itu sekarang itu ya. Iphone, Xiaomi. Orang Indonesia memang jadi pasar bagi orang-orang. Ya, pedagang HP. Karena menurut penelitian. Kalau di negeri barat itu. Di Eropa atau di Amerika. Mereka mengganti handphone. Itu dua atau tiga tahun sekali. Ya. Kalau kita tidak. Dua, tiga kali sebulan. belum ya. pilih lagi. Ada yang baru, ada lagi yang baru. Beli lagi. Apa lagi itu. Padahal dia cuma putar-putar saja aplikasinya. itu Tidak ada yang unik. Ya itu-itu ya juga isinya. Cuma ditambah RAM-nya. Ditambah kekuatan mesinnya. Tapi isinya ya itu juga. Apanya yang unik. Sudah begitu juga banyak yang tidak tahu pakai itu isinya. Ya. ada yang bisa pak gunakan semua aplikasi di hp? tidak ada, paling dia lihat saja, paling cuma WhatsApp, main Facebook, main Instagram, media sosial. yang lain yang ada aplikasinya bagus-bagus ya. kalau pergi di penjual hp itu kan selalu dirayu rayu Nanti, Pak ada ininya ada ininya. padahal dia yang dijelaskan, dia mengerti apa itu yang dijelaskan itu. Ya. yang penting dirayu supaya dia bisa beli. Ya. kadang harganya luar biasa. Ada yang harganya sampai 40 juta. Wih bisa pergi umroh satu kali. Mampu dia beli. Bahkan ada juga yang utang. Kredit tapi. Tapi ketika diperintah untuk ya menyembeli ya pikir-pikir dulu. Kalau guru kita tadi pagi bilang tidak mau kalau tidak bertuju. Namo sendiri. Ya. Padahal kan kalau semangat dan mampu ya sendiri. Itu lebih bagus. Ya, walaupun juga tidak dilarang bertuju ya Sesuai dengan kesanggupannya Tapi pada asalnya Ibadah itu kalau sanggup kita kerjakan Sendiri ya dimaksimalkan ya, Memaksimalkan ibadah ya, Disitulah kita diuji Oke. Harga sapi 14 juta ini Pikir-pikir 14 juta Padahal itulah harta yang akan dia ambil di hari kiamat Kalau tidak belanjakan banyak-banyak sekarang Ya sudah, itu akan pergi Dan entah kemana Manfaatnya, jangan disangka Kalau Kita ibadah dengan harta Harta itu pergi sia-sia Tidak, justru Allah akan Menjadikan itu sebagai Amal yang kita tuai di hari kiamat ya Tentunya kalau Kita ikhlas dan dibangun di atas Tauhid Nah, ya jadi diantara Hal yang menjadi Perhatian kita juga bahwa di bulan Zulhijjah Hijjah itu, salah satunya tadi, kita diingatkan tentang Tauhid dalam ibadah. Kemudian, termasuk keutamaan bulan ini juga, bahwa amalan dilipat gandakan. Dan lebih dicintai di sisi Allah SWT. Walaupun di bulan-bulan lain juga begitu. Allah mencintai amalan-amalan. Tapi, jika amalan itu dikerjakan hari-hari pada bulan-bulan yang mulia, maka itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan menjadi kebalikannya adalah berbuat dosa. Berbuat dosa di bulan ini itu dasyat. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan berbuat dosa di bulan di bulan lain selain dari bulan haram. Seorang menghibah, ya sama aja. Kalau di bulan, bulan lain yang bukan bulan haram. Tetapi kalau di bulan haram, itu lebih besar lagi. Makanya Allah katakan dalam ayat, فَلَا fi Jangan kamu zalimi dirimu pada bulan-bulan haram itu. Dan menzalimi diri maksudnya dengan melakukan dosa-dosa. Kepada Allah ta'ala Makanya juga di bulan ini semua yang ada kaitannya dengan manusia itu selesaikan. Kalau ada yang baku bombe, cepat selesaikan. Ini bulan haram ini. Ini bulan mulia. Dihormati dalam Islam. Dahulu saja orang-orang jahiliah berhenti berperang. Di bulan haram. ya Kita juga jangan baku bombe di bulan ini. Apalagi kalau kita baku bombe itu kan hal-hal sepele, iya kan? Adakah hal, hal besar itu orang baku bombe? Tidak ada. Kalau kita periksa itu hal-hal kecil, walaupun ada juga yang besar, tapi kebanyakannya begitu. Apalagi dengan tetangga. Ya, kenapa tidak baku tanya dengan tetangganya? Eh, gara-gara anu -gara Karung. Gara-gara karung. Gara-gara parang. Hal-hal yang sebenarnya tidak tidak ada nilainya. Tapi dia korbankan pertetanggaannya ya hanya gara-gara apa -gara hal-hal yang sepele itu. Yang juga kita ingatkan ya masalah tetangga ini. Karena Nabi SAW pun beliau diingatkan tentang tetangga. Karena kita ini tidak hidup sendiri. Samping kiri kanan depan belakang itu ada orang lain. Maka hati-hati dengan tetangga. Nabi SAW sampai mengatakan, Masalah ini Yusinibar. Hatta yaris. Jibril itu selalu mengingatkan saya tentang hubungan tetangga. Sampai-sampai saya menyangka bahwa kalau saya mati tetangga itu akan mewarisi hartaku. Padahal kan tidak kecuali kalau itu adalah ahli warisnya. Dan ini banyak kita lalai masalah tetangga ini. Siapapun. Sudah bertetangga di tetangga sebelah. Ya, tanam pohon mangga. Tanam mangga dia. Besar tinggi tetangganya tiap hari sapu itu daun yeah. karena berguguran apa daun mangganya tetangganya ndak punya pohon mangga dia yang punya yeah. tiap hari tetangganya sapu tetanggamu itu tidak bilang-bilang yeah. tetapi sebenarnya dia merasa terganggu dengan apa daun yang berguguran di halaman rumahnya anehnya ketika sudah berbuah buahnya tidak pernah menybrang daunnya jadi kesemuanya berang saja Pastinya kalau daunnya menyebrang, ya kasih menyebrang juga buahnya. Banyak begitu. Supaya apa, dia senang. Ya, jadi ketika dia sapu, saya sapu mencapai Tapi kalau berbuah, nanti dia menyebrang juga buahnya. Ya. Tapi kalau cuma daunnya, saja dikasih. Kadang-kadang kita tidak perhatian dengan tetangga kita. Nah, jadi di bulan-bulan ini, atau di bulan haram, dan kita juga ini di bulan haram. Masih di bulan Ya, itu masih bulan ya, haram ya maka jangan sampai dan kita waspadai diri kita semuanya untuk menghindari walaupun tidak bisa kita hindari secara keseluruhan ya, karena manusia pasti berbuat dosa ya, kita memperbanyak amal-amal ketaatan ya. kemudian diantara keutamaan bulan Dzulhijjah juga khususnya 10 awal bahwa di bulan ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Banyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurus mallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan, "Wal ayyamul ma'lumatu ayyamul ashr." Hari-hari yang dimaklumi dalam ayat itu maksudnya adalah hari-hari sepuluh -hari awal dari bulan Idul Hijjah. Sebagian ayat atau ayat yang dikatakan waskurullahi ayyami madudat berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Dan ada yang mengatakan kalau ayat ma'lumat maksudnya sepuluh awal. Kalau ayamul madudat ma hari-hari yang bisa dihitung. Itu maksudnya hari-hari ya Tanggal 11, 12, dan 13. Zulhijjah atau hari-hari tashriq. Ya, berzikir dengan memperbanyak ya, takbir, ya, tahlil tahmid, ya, tasbih. Jadi perbanyak ya, di hari-hari itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkannya secara, ya, secara khusus. Ya kita diperintah wazkurullaha fi ayami dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah dimaklumi. Ya, pun sifat ya zikirnya ya mungkin Nantun juga sudah ya dapat ilmunya ya takbir ya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallillahi Allahu akbar wallillahi Ada juga yang tiga kali uh, takbirnya di dalam Riwayat datang ada yang dua kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar Ada juga yang tiga kali bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Jadi jangan juga kita itu merasa ya Terlalu sempit dengan sesuatu Karena ini kadang yang menjadi penghambat di dalam Menyampaikan kebaikan Jadi dakwah itu Itu hanyalah sebuah Metode dalam berkomunikasi dengan orang Bagaimana dakwah itu sampai dengan penyampaian yang yang tepat? Kadang kita selalu mau aja orang ribut, padahal sebenarnya tidak perlu ribut-ribut. Apalagi bahasa komunikasi yang tidak pas, saya pernah dapati di Kabupaten Indrekang itu ada kepala desa. Kepala desanya ini trauma dengan orang di masjid, karena yang di masjid itu... Ya bukan kita salahkan tidak, tapi perlu diubah dan ditingkatkan lagi caranya berdakwah. Pak bilang itu postas di masjid hari-harinya tidak ada, itu dibicara syiir bid'ah terus. Setiap hari bicara bid'ah, biar khutbah juga bid'ah lagi disebut. Karena mau khutbahnya, mau kuluh, mau bid'ah, lu bid'atin doalah. Orang tidak sesat Jadi kita ini sesat semuanya Yang saya tidak suka itu dia bilang Ziarah kubur itu tidak boleh sesat nah, Ini bahasa yang Ada dalam ingatan mereka Kenapa mestinya kita balik Jangan melarang orang ziarah kubur Walaupun hakikat ziarahnya orang tersebut Itu adalah ziarah yang terlarang Tapi katakanlah Silakan ziarah Itu beda di Sampai ke hatinya dengan kita katakan Jangan ziarah kubur ya. Tapi ziarah kubur lah Karena Nabi perintahkan Sehingga ketika kita jelaskan Saya bilang, oh anu itu pak desa Kayaknya tidak lengkap dia sampaikan Cuma separuh ya. Jadi kalau dalam kondisi begitu Jangan menyalahkan temannya Tapi jangan juga kemudian menindas Menintimidasi orang ini ya. Bilang saja kurang lengkap dia sampaikan ya. Ziarah kubur itu Memang ada tiga macam ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang sunnah, nah, yang sunnah ini yang kita kerja. Kemudian kita jelaskan yang syirik itu, kalau kita datang ke kuburan, minta-minta sama orang yang di dalam kubur. Kalau bid'ah itu, misalnya dia pergi baca Quran di sana, dianggap itu lebih utama baca Quran di samping kuburan dibandingkan baca Quran di masjid. Nah, itu bid'ah dia tidak syirik, tidak minta di situ, tapi dia jadikan kuburan sebagai tempat baca Quran atau dia berdoa di situ dianggap lebih afdol berdoa di sisi kuburan dibandingkan berdoa di rumahnya atau di di masjid dia tidak minta di situ dia cuma pergi ke kuburan saja dianggap di sini afdol tempatnya nah, itu beda ah. ada ziarah kubur yang sunnah nah, kalau ziarah datang beri salam lepas sandalnya kalau banyak durin tidak apa apa dipakai saja nah, kalau tidak kuburannya bagus ya sunnahnya dilepaskan sandalnya Jangan duduk di atas kuburan ya, Jangan diinjak kuburan Jangan menghinakan kuburan Kemudian setiba di sana Kita doakan orang yang meninggal Karena mereka membutuhkan doanya orang-orang yang hidup ya. Kita tidak tahu kondisinya apakah dia Disiksa atau mendapatkan nikmat kubur Itu tujuannya kita ziarah. Kemudian supaya kita mengingat kematian Dia bilang itu yang kumaksud postas, Tapi Nabi bilang tidak boleh ya. Padahal orang di masjid sudah bilang itu Pak Desa itu kalau ke kuburan Dia pergi sembeli kambing di situ. <laughs> ya kita sudah tahu bahwa Orangnya memang begitu Tapi coba kalau kita bahasakan begitu Ilmunya sampai Dan dia tidak merasa bahwa kita menyalahkan dirinya Ya Jadi kan seni dalam Berkomunikasi saja dengan orang Tanya lagi Barasanji Bagaimana Barasanji itu Pak Ustadz Dia bilang juga bid'ah itu Tidak boleh katanya sesat juga itu Barasanji Oh saya bilang itu Barasanji itu Pak Desa, bukan di Al quran Itu harus ingatkan itu. Bahwa Barasanji itu bukan Al-Quran. Memang betul tulisannya bahasa Arab. Tapi itu bukan. Bukan Al-Quran. Ya. Jangan sampai itu dianggap. Ya, sama seperti membaca Al-Quran satu hurufnya diganjar. Ya, 10 kali lipat. Karena ada juga orang seperti itu. Ingatkan itu Barasanji itu Pak Desa itu bahasa Arab. Isinya cuma syair. Dia itu syair puji-pujian untuk Nabi isinya menceritakan dari nabi lahir sampai nabi wafat itu isinya barasanji kan tidak pernah juga diterjemahkan tuh nah, jadi itu bukan alquran kenapa dibilang bid'ah ah? memang ada ulama yang bilang begitu bukan ji, Barasanji itu jelek semua isinya tidak tapi di situ ada yang tidak boleh ya, ada yang tidak boleh di diucapkan misalnya di situ dikatakan anta nurun kamu adalah cahaya di atas Cahaya ini tidak boleh karena cahaya di atas cahaya itu adalah Allah subhanahu ta'ala. Kalau dia sebut Nabi cahaya di atas cahaya berarti dia samakan Allah dengan Nabi SAW kan tidak boleh. Itu sifatnya Allah. Nurun ala nur disebutkan dalam surat An-Nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Di antara sifat Allah adalah An-Nur. Sehingga dia paham. Jadi... Kalau mendengar di luar ada yang bilang-bilang itu bidah bukan sih maksudnya jelek semua itu barasanji anji sihnya tidak. Ya, bagus itu kalau diterjemahkan supaya kita wartinya. Jadi tidak hanya di dibaca saja. Ya kan tidak pernah ditahu juga isinya itu apa itu bahasa Ya cuma datang dia nyanyi-nyanyikan. Makanya ulama dia larang karena di sana ada kalimat yang yang tidak boleh. Oh, begitu, Di. Eh, terakhir ketika kita mau tinggalkan itu desa dia cuma bilang biar minanti postat kalau saya sudah mati baru diubah semua ini coba nanti saya sudah mati baru diubah ini karena saya sudah puluhan tahun di sini nah, jadi artinya apa itu dalam mengkomunikasikan sesuatu kita tidak harus ya, konfrontasi terus dengan orang ya, Ini ada bahasa bahasa ya berpikir di hari-hari yang telah dimaklumi ini di hari-hari uh, tasirik Kemudian dari takbir itu juga, atau dari zikir yang disebutkan tadi, ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya mukoyat. Ya, kalau mutlak itu, ya yang tidak diikat dengan waktu, jadi sepanjang masuk, mulai dari masuknya awal bulan, betul sampai hari-hari tasyrik itu kita disyariatkan untuk apa? Memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Ya, dan jangan diremehkan itu zikir ya. Ya kita ini lebih banyak ceritanya dibandingkan apa? Zikirnya. Ya makanya patareka itu sukanya begitu. Dia bilang e, tidak usah sholat. Sholat itu kan tujuannya untuk berzikir. Jadi dia pakai ayat dalam surat Toha. Waaktimis sholata li dhikri. dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ya, jadi kalau saya sudah berzikir mengingat Allah ya saya sudah dapat hakikatnya solat ya kamu itu baru kulitnya ya, kamu baru syariatnya saja tujuannya solat itu untuk berzikir kalian ingat Tuhan nanti di masjid ya kalau saya mengingat Allah itu setiap saat jadi kalau saya sudah berzikir sudah mewakili solat bisa dijawab itu bagaimana menjawab orang begitu itu ya pakai ayat katanya tujuan daripada solat adalah Zikir, pakai ayat Wa akimis sholat alih zikri Tegakkan sholat untuk mengingatku Kalau saya sudah ingat Allah sudah sama dengan sholat ya. Dia tidak mengerti Jadi wa akimis sholat ya. Tegakkanlah sholat Sholat dulu baru kemudian dapat apa Hakikat daripada sholat adalah berzikir ya. Karena Nabi SAW Memahami tidak seperti kita Ayat ini diturunkan Kepada siapa ya. Pada Nabi SAW Ketika Nabi mendengar ayat ini, Nabi hanya zikir-zikir saja atau sholat juga? Nabi sholat. Bahkan sampai kaki beliau itu apa? bengkak saking banyaknya sholatnya. Tidak hanya sholat wajib. Tapi Nabi juga ditambah dengan sholat, -sholat. sunnah Itulah makna wa akimis sholatali zikri. Jadi jangan hanya ambil ujungnya saja. Jadi itu ayat diamalkan semuanya. akimis sholat. Tegakkan sholat. Jadi solat itu ditegakkan, datangkan syaratnya, kemudian rukunnya, kewajiban-kewajibannya, bahkan sunnah-sunnah daripada ya solat Itulah baru dikatakan wa'ikwamis ya, sholat, menegakkan salat Jadi yang selalu mau hakikatnya saja, intinya saja. Pada ya. ya, ketemu orang begini, itu santan dari mana pak? Dibilang dari kelapa. Bisa langsung dapat santan kalau tidak ada kelapa. Ya, tidak bisa kelapa saja kita tanam dulu tumbuh besar lagi lama ditunggu lima sepuluh tahun setelah itu berbuah sudah ada buahnya ndak bisa lagi langsung diambil santannya dikupas lagi serabutnya di dalamnya serabut ada lagi tempurungnya di dalamnya tempurung ada lagi isinya isinya diparut lagi baru dikeluarkan dan diperas dimasak lagi kemudian ya. atau kalau yang bikin minyak ya dimasak lagi Diperas baridah pasantannya Tidak bisa begitu ya Jadi kalau wakil sholat al-zikri Ya harus diambil semuanya Jadi tidak betul kalau mengatakan bahwa ya, Sholat bisa diwakili Dengan apa? Dengan zikir-zikir Saja Jadi mengkomunikasikannya Nah Kemudian ada zikir Yang muqayyad Yang kita kerjakan setelah Selesai dari sholat Lima waktu dan ini juga perlu ya diberi perhatian ya supaya karena kita ini adalah tidak hanya ummatu ijabah umat yang menerima tapi kita juga adalah ummatu dakwah umat yang diperintahkan untuk berdakwah ya kadang-kadang dari hal-hal kecil kita menjadi sebab kebaikan bagi orang lain ya zikir mu ya, muqayyad biasa juga ribut tidak mau takbir berjamaah ya kita tidak usah takbir berjamaah tapi kalau ada orang yang tidak bisa berzikir kecuali dengan dia harus ikut imamnya, ya biarkan saja. Tidak usah lagi bikin ribut-ribut di, di di masjid. Jangan ikut takbir berjamaah. Ini tidak takbir berjamaah tapi karena suasana, yang mengharuskan dia seperti itu. Ya belum lagi kalau kita kembali pada pembahasan para ulama. Ya, ada yang membolehkannya, ada yang melarangnya. Jadi hal-hal yang sifatnya bukan inti daripada dakwah itu itu harusnya di, diperkecil ya, dihindari. Ya halal yang masih bisa kita kesampingkan ya, karena ada bab zikir, mukoyat juga ini. Ya banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ribut-ribut di masjid ya akhirnya ya, menjadi sebab ya, keributan juga. Ya, karena orang itu melihat bagaimana perilaku kita, ya, bukan melihat apa yang kita sampaikan. Itu bukan yang pertama. Mereka lihat awalnya bagaimana kita. Ini juga menjadi melahazat ya, perhatian buat kita semua. Selesai salat langsung ngacir. Bubar. Itu kayak kalau di laut itu ikan maero, kalau dilempari langsung bubar. Dan jangan seperti itu. Masyarakat kita kadang menilai hal hal itu. Itu mereka lihat yang berjenggot itu berjua. Selesai salat tidak berzikir. Langsung bubar. Ya, pergi cari temannya cerita ya, padahal kan dia duduk zikir selama dia duduk zikir itu dia mendapatkan keutamaan jadi ya, hal-hal yang mestinya kita perlu perhatikan karena dakwah itu dengan bilhal itu lebih baik dan lebih diterima dibandingkan dengan bil lisan ya walaupun tentunya ya harus dengan bil lisan juga tapi dikuatkan dengan dengan amal Nah, kemudian di antara keutamaan dari bulan Zulhijjah, bahwa di bulan Zulhijjah itu ada satu hari yang kita diperintahkan untuk berpuasa, yang pahalanya menghapuskan dosa, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah hari puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, nah, dikat atau dikatakan dengan hari Arafah. dalam riwayat anna nabi sallallahu alaihi alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari asyura hari asyura tanggal berapa Asyar juga kata 10 10 apa dia ini ya 10 muharram 10 muharram dan di hari ini juga orang-orang syiah ya Mereka menampakkan kedunguan dan kebudohannya Dia pukul-pukul Dia lukai dirinya Dan juga beliau berpuasa Pada tanggal 9 Dari bulan Walaupun puasanya boleh dari awal Dari awal bulan Zul itu Kita dianjurkan banyak zikir, banyak berpuasa Banyak bersedekah, banyak sholat Dari awal Tapi lebih khusus pada tanggal sembilan zulhijjah atau dikatakan sebagai hari hari arafah yeah. dikatakan dalam hadis soi muslim siamu yomi arafah ah tasibu allah ayyuka firasatul lati kabillahu wasnatul lati ba'dahu bahwa puasa pada hari arafah saya menganggapnya atau menghitungnya bahwa allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang hanya saya di sini muncul lagi ya, hal yang selalu dibahas pikirnya tiap tahun apakah kita puasa karena tanggal 9 atau puasa karena hari arafah bagaimana kalau beda tanggalnya nah, dan sekarang beda lagi Beda lagi kan ya? Beda atau tidak ini? Ya belum ya. Belum akhir bulan ini. Ya nanti dilihat lagi hilalnya. Apakah kita puasanya hanya karena hari arafahnya Atau puasa karena tanggal 9nya sembilannya? Ya. Ini selalu dibahas. ya berfikir yang dari dulu ya seperti itu. Jadi bagi siapa yang berpegang dengan tanggal 9nya Karena bulan itu ditentukan dengan tanggal ya silakan dia puasa tanggal sembilannya walaupun di di, di Saudi misalnya sudah tanggal sepuluh apa baru tanggal kita selalu duluan ya, ya selalu duluan berarti kita tanggal sembilan di sana tanggal delapan ya. atau memang berpuasa karena hari arafahnya kalau ada yang mau puasa karena hari Arafahnya, karena sekarang juga sudah ditahu, tidak tersembunyi lagi, beritanya ada, silakan dia berpuasa karena hari Arafah. Karena Nabi SAW menyebutkannya, siya yaumi Arafah. Nabi menyebutnya. Ada dua dari tadi yang datang, yang pertama penceritaan bahwa Nabi SAW berpuasa pada tanggal 9 zulhijjah. Sementara hadis karena hari Arafah itu bukan penceritaan tetapi itu lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. yaumi Arafah. Ya tentunya hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijah. Cuma kan persoalannya di sebagian wilayah itu berbeda apa? Ya berbeda tanggalnya. Ada yang sudah lewat, ada yang belum sampai. Ya apakah dia puasa karena tanggalnya atau dia puasa karena uh, harinya? Kalau yang puasa karena tanggalnya dan dia sudah duluan orang bilang, eh belum hari Arafah ini, orang belum ke Arafah, kenapa kamu sudah puasa? Dia bilang ini sudah tanggal 9 buluh ya tapi orang belum pergi kemana? Ini belum hari Arafah. Kalau yang puasa karena dia sudah lewat lagi dia bilang, sudah lewat hari Arafah, kenapa kamu baru puasa? Ya, nah ya. jadi itu memang sudah khilaf dari sejak dari dulu ya. ya. Kalau ada yang ber Puasa karena tanggal 9 ya silakan, kalau ada yang berpuasa karena hari Arafahnya ya. ya dia berpuasa di atas keyakinan, apa yang dia yakini. Ya, jangan dia berpuasa karena daripada. Yang nah, kita biasa begitu kan? Daripada. Nah, jangan daripada. Itu puasa syak namanya. Puasa yang ragu, puasa yang ragu itu tidak diterima. Ya, tidak sah. Jadi puasa itu harus dibangun di atas apa? Yakin bahwa memang hari itu sudah masuk. Ya, hari berpuasa Jadi jangan puasa prinsipnya daripada nah, Tidak boleh Jadi harus dia pilih salah satunya Misalnya kemarin orang ribut lagi puasa kelihatan. Oh kelihatan Saya mau ikut pemerintah Oh tidak saya mau ikut yang sana juga Akhirnya satu bilang ya biar deh daripada nah, ini tidak diterima puasa yang begini nah, Tidak bisa Jadi puasanya karena Yakin bahwa memang hari itu adalah Hari berpuasa nah, Kemudian, berikutnya diantara keutamaan dari "bulan kulijja", bahwasannya di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa. ya Mengabulkan apa? E, apa namanya? E, adalah doa yang paling baik, ya. Pastilah Allah mengabulkan doa itu, tapi maksudnya di sini, hari Arafah adalah hari yang doa itu doa terbaik, ya. Tentunya, sebaik-baik doa kalau diijabahi dikabulkan oleh Allah subhanahu ta'ala karena itu hendaknya banyak berdoa khususnya yang pergi berhaji ya. jangan pergi haji bukan banyak doa ya, banyak foto-foto kalau sekarang ya video aja tuh kerjanya foto pamer keluarganya Oh ini saya sudah di Jabal Rahmah ini Nabi bilang tuliskan nama aku di situ dah. supaya saya bisa lagi pergi ke situ tidak seperti itu tapi dia memperbanyak memperbanyak doa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang khususnya untuk kebaikan akhiratnya dan juga untuk kebaikan dunianya. Ya Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam menyebutkan khairud duai duaul yaumil rafa. Ya. Wa khairu ma ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan juga para Nabi terdahulu ucapkan adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang diperbanyak diucapkan. Nah, karena kalimat, kalimat Tauhid. Tidak ada yang lebih baik daripada Kalimat Tauhid. Nabi SAW mengatakan Afdolul zikri La ilaha ilallah. Zikir yang paling utama adalah La ilaha ilallah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya. ingin sebutkan. Termasuk diantara keutamaan dari bulan Dhul Hijjah, ya Bahwa disanalah diperintahkan atau seorang melakukan manasik manasik haji. Mulai dari tanggal delapan. Sampai ya, mereka kembali ke selesai dari manasiknya. Nah, jadi bulan haji hanya pada bulan Zul Hijjah saja. Jadi ini harus disampaikan. Walaupun sudah dimaklumi, tapi ada saja orang ya tidak memahami hal ini. Itulah tadi kita katakan sampai ada orang pergi haji ke gunung bawah Mokaraing. Ya, itu bukan tempat haji. Ya. Dan juga mengatakan tidak sah hajinya kalau tidak haji dulu di di gunung bawah itu. Dan mitosnya kita itu ternyata sama dari Saban sampai Merauke. Yeah. Masing-masing ada tempat yang dia dia banggakan, dia keramatkan. Kalau orang Syiah diagungkan tanah Karbala. Yeah. Sebagian yang lain diagungkan tempat-tempat yang ya, dianggap di situ suci. Hampir di seluruh Indonesia ada saja tempat begini. Ini pentingnya mendakwakan Tauhid. Ya, karena itu ini di zikir yang disebutkan Nabi adalah kalimat kalimat Tauhid. Ini yang selalu kita perbanyak. Ya, mengingatkan mereka tentang eh, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dakwah isinya hanya eh, pembahasan tentang akhlak saja. Ya, jarang dia menyentuh Tauhid. Itu dakwah yang kurang. Ya. Bukan berarti salah tetapi dakwah itu mestinya yang memprioritaskan masalah tauhid, ya, membersihkan keyakinan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang meyakini hari-hari sial, ya. Monika, kita cari hari baik dulu. Kalau ada yang bilang begitu bilang saja, Pak. Itu hari sial tidak ada di kalender. Kalau sial sial saja. Dan kita itu sial kalau kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya hari sial. Kita sial itu kalau kita bermaksiat. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Selalu orang mau cari-cari hari baik. Semua hari baik, sama saja. Ya. Kecuali kalau dia bilang, ya kita cari hari yang maksudnya di situ keluarganya bisa kumpul, orang memungkinkan bisa hadir, ya itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau dia katakan nanti kalau nikah di hari ini, nanti celaka, atau dan lain sebagainya. Ya, maka itu termasuk bentuk daripada bentuk tatayur, ya, kesyirikan tentu saja. Ya. Nah, ya, saya kira ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa ya selalu memberi taufik kepada kita semua untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan juga beramal dengan uh, amalan yang soleh. Dan selalu kita mendoakan diri kita, keluarga kita, dan Uh, kaum muslimin ya. kita ini mungkin jarang berdoa, jarang berdoa ya. ya. Kalau sholat, doakan kita itu orang tuanya, ya. jarang mendoakan orang tua kita. Bahkan dirinya sendiri mungkin tidak ada doakan. Waibi sholatnya udah pergi, kan? ya, doa. ya. minta kepada Allah SWT. Ya, Para salaf itu mereka terkenal dengan orang yang rajin berdoa kepada Allah SWT karena dia termasuk ibadah yang... Ibadah yang agung. Dan jangan lupa doakan kaum muslimin. Ya, jangan selalu kita menginginkan mereka sama. Mendapatkan kebaikan seperti kita. Tetapi tidak pernah kita doakan. Ya, doakan. Apalagi dalam dakwah. ya Sekali lagi sebelum saya tutup. Yang kita evaluasi itu adalah diri kita. Ya, jadi kalau kita berdakwah Ada yang kurang. Dirinya yang dievaluasi. Jadi seorang da'i siapapun dia. Pakai itu, ustad ataupun yang bukan ustad, karena dia juga diperintah untuk berdakwah. Selalu dia evaluasi dirinya, jangan pada nya yang dievaluasi. Kan begitu? Kita kalau tidak diterima dakwahnya, dia bilang, itu itu ada musuh dakwah itu di situ." Nah, ini hindari kalimat apa? Musuh dakwah ini tidak, karena prinsipnya dalam berdakwah itu masyarakat itu bukan tidak mau, tapi mereka belum tahu, Dia belum tahu kan tidak mau. Karena dia belum tahu saja. Ya kita syukur alhamdulillah kita sudah mau dan sudah tahu juga. Ya, maka kita ingin juga mereka seperti itu. Coba lihat Nabi Sallallahu ketika beliau berdakwah di Taif. Apa yang terjadi? Dilempar batu. Bahkan mereka diperintah lagi, dia suruh lagi anak-anak kecil Melempari Nabi Sallallahu sampai berdarah-darah. Bahkan malaikat penjaga gunung Sampai datang, ya, Muhammad Kalau kamu mau. Ini Al-Akhshaban. Dua gunung besar ini saya timpakan kepada siapa? Penduduk Taif. Tapi apakah Nabi SAW menginginkan itu? Belum tidak. Julu justru mendoakan. Allahumma fa innahum la la'ya'lamun. Coba lihat bahasanya Nabi. Ya Allah ampuni kaumku. Karena mereka tidak tahu. Bukan dibilang memang itu musuh dakwah itu mereka itu. Ya walaupun ada juga orang-orang yang. Ya, ada juga orang-orang seperti itu ada, ada saja. Tapi pada prinsipnya masyarakat itu bukan tidak mau, tapi karena belum belum tahu. Setelah Nabi doakan ya, lampuni mereka karena mereka tidak tahu. Apa yang Nabi katakan lagi? Allahumma ilaika ashku do'afa quwwati wa kullu tu hawli. Ya Allah, kepadamu saya mengeluhkan mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usaha. Nabi katakan dirinya, saya terlalu lemah. Dan terlalu sedikit usahaku. Kita menyalahkan orang sudah berapa, misalnya, berapa usaha kita untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka? Tidak ada. Kalau kita mau bilang yang mungkin tidak ada, cuma dilihat saja, dilewati, tidak diberi salam juga, diberi salam. Assalamualaikum ada orang di kampung saya itu rajin ke masjid gara-gara. Assalamualaikum, iya, gara-gara. Assalamualaikum, jadi ada seorang kawan itu bertetangga dengan polisi. Polisi ini setiap waktu sholat kalau kita lewat mencatur catur. Depan rumahnya main catur aja terus. Waktu sholatnya i main catur. Kita pulang masih mencatur juga. Tapi setiap kita lewat, assalamualaikum. Permisi saya ke masjid dulu ya. Lewat numpang lewat dulu mau ke masjid. Oh iya silakan silakan. Berapa bulan berlalu begitu. Dia muncul di masjid. masjid masya Allah. Eh, alhamdulillah di masjid. Iblang gara-gara kita ini. Tiap hari lewat, saya langsung berpikir, eh, itu harus setiap saya lewat. Assalamualaikum, permisi mau ke masjid. Eh, sudahlah saya ke mau ke masjid juga. Ya. Coba ya, apa? Assalamualaikum saja. Ya, jadi kadang ringan, sederhana, tapi ternyata itu itu bermanfaat. Ya, kulukamat smoun, jalan Allah wa yastami'un al qaulah fa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu allah la ilaha illa wa akhiru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.